Penduduk Malaysia fahamlah bila berlaku kelastasi luar gangguan. Itu nampak jelas. Bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya. Sampai 45 kes. Pasal satu orang saja. Satu orang punya pasal. Tidak ikut itu tidak mematuhi kuarantin akibat 45 kes. Terang. belit. Ah, uh, pengucaraan dari Pendengangan PPD Bapar. Nice, sidang hadirin yang kita hormati sekalian. Baiklah, tanpa... sebelum itu kita bersyukur pada Tuhan dengan limpah uh, kurnia kita sama-sama dapat hadir ke program komuniti sebuah bulan kemerdekaan peringkat daerah Bapar bagi tahun 20 20 pada pagi yang berbahagia ini. Kehadiran kita ee uh, Ismail dari Jabatan Kesihatan uh, kawasan Papang dan hati-hati juga kepada YB kita, Sorten bin Ketua Kampung Hadang, Ketua Kampung. Saudara-saudara dan puan-puan yang diso hormati. Pertama-tama sekali syukur kepada Tuhan kerana diberikan kita kesempatan untuk ee uh, Pasama-sama di bagasi yang rikas ini, jadi pengisiannya berbagai cara malak, terutamanya mengenai kampanye kampanye semasa, mengenai kesehatan, eh? kesehatan dan juga eh, kampanye kibar jalur gemilang selama bulan eh, kemerdekaan yang kita katakan setiap, tahun, setiap tahun lah. Dan eh, untuk jawatan penarga, program ini disandingkan juga dengan eh, info on wheels, eh, di bahan umum terutama eh, dengan rantang dan ini kita ada sebanyak 20 kali ini seluruh daerah Bapak termasuk kawang, pandai manis yang juga, dan juga pengawan perasanannya esok ini ya? jadi perasaannya kalau latar undang-undang itu peraturan itu kita akan utamakan kalau undang-undang maksudnya uh, apa nama? peraturan tetap peraturan kita akan, akan peraturan itu kepada semua tidak terpilih, tidak terpilih kasih ya? bukan tuan-tuan saja, bukan perempuan saja kita, kita pun sama juga, ya? kami pun begitu juga jadi saya tidak mau bermasa untuk bercakap panjang lebar sekali lagi saya ucapkan dirimu, terima kasihlah kepada pihak kesehatan yang sudi bersama kita di mana saja, ha? dalam informasi, dalam peningkatan komunitas dan berbagai acara sejak saya di sini, sejak bersama-sama pihak kesehatan. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga kepada pihak pulau Kampung Sirena, kepijikin ke Pulau Kampung kita yang meningkatnya sama luar tidak Orang di daratan masing-masing ada kesibukan ya kan? Jadi saya harap di masa-masa akan datang, bukan saya anjuran jembatan padarangan tetapi program-program yang di anjur yang dibawa oleh agensi lain yang memberi faedah kepada kita syukur kerja walaupun dia tidak bagi uh, benda atau apa-apa tapi sekolah memberikan maklumat itu kita kena bagi sokongan lahan. untuk kebaikan kita juga. Kita melingatkan masa, melingatkan dengan segala umat yang mengucapkan yang bagi Encik Ismail, Encik Lekarina, kata-kata ini punggu, uh, punggu dan perundangan kiri Papa baru untuk menyampaikan ceramah beliau untuk itu majlis dengan segala orangnya bapak yang berbahagia kita punya peribaduan rakyat Encik Bersaidia Wang kita punya MPKK Encik David tuan-tuan dan perempuan sekalian okay. selamat datang kepada kita punya acara walaupun hidi-hidi okay. yang penting kita isi mana yang patut okay. itu PKP PKP ni kita tidak ada, kita tidak ada pilihan satu langkah yang paling penting untuk mencegah penyakit ini adalah PKP. PKP ini dilaksanakan, diwartakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit-Pedakit 1988. Bukan saja-saja kita laksanakan. Ada, ada dia punya, benduan Kita guna akta ini. Untuk laksanakan, kita hakkan pergerakan semata-mata untuk kita benar-benar COVID-19 jadi apa yang boleh kita buat? Kalau ada ahli keluarga kita yang dikuarantin Pastikan dia betul-betul di -betul dikuarantin dalam bilik dia. Okay. Jadi apa yang boleh kita buat? Bekalkan dia makanan Di pintu masuknya Pintu bilik dia. Jangan benarkan dia Berinteraksi dengan kita Pejabat kesihatan yang berdekatan okay. Dalam akta itu Dia dia, dia diletak di bawah Sekson 10 okay. Sekson 10 kita tahu Menjadi tanggungjawab setiap orang yang mengetahui berlakunya suatu penyakit berjangkit, Dia kena beritahu pejabat kesihatan yang berdekatan Kalau dia tidak tahu pejabat kesihatan, dia kena beritahu polis Ada yang tidak tahu polis kan? Kalau polis pun tidak tahu, di Sandi juga Jadi okay. polis pergi dekat sampai di Lokawi Beritahu lah polis yang kita punya jiran ini ada tanda-tanda Covid Kamu tahu tanda-tanda Covid apa? Tahu? Satu dia batuk, demam. Demam ni biasanya kita ukur dengan suhu. Hmm. Tapi suhu biasa di rumah tidak ada suhu kan Ah dapat. Kalau kita tengok dia sudah apa uh, Demam, ada batuk, ada sesak nafas, sakit tekak. Ah itu tanda-tanda problem. -tanda, Tidaklah kita marah tu orang. Okay. Tapi yang kita mau begitu adalah tanggungjawab kita. Okey. Salah kan? kalau kita tidak lapo. Salah. Kita mula kena konfront sampai kalau kita tahu berlaku suatu penyakit, jiran kita, tetapi kita tidak lapor, kita boleh dikompon satu ribu Mandatory, tidak kurang okay. Kita masih belum menang, kita masih belum menang Sebab Covid ini, dia tidak tidak macam penyakit lain, penyakit lain kau percaya tak? Kalau kami kawal di sini kan, kalau sudah tujuh hari tidak ada kes pertama, kami boleh tawar dulu Bukan sahaja kita nak, David Shaw pening kepala Semua orang pening kepala Sebab ini penyakit baru Kita tidak ada lagi pengalaman untuk kawal Lagi dia punya, dia punya Strendikan lain sangat Ada lagi mutasi lah, ada lagi Jadi kita pun Kita tidak boleh cakap bila kita tidak ada kes ini, kan Oh, okay sorry kita. Tidak boleh Sama lah Hari ini ada orang kan, eh mok free barang dekat mok Tapi Tuan-tuan dan bapa pun Pernah tahukah di Mok ni ada berapa orang kita kuarantin? Pernah pun tahu? tak? Ada beberapa orang kita kuarantin demo. Ya. Kalau ada daripada jalan-jalan tikus dia, kalau yang landing yang yang atau tu yang sah daripada lapangan terbang, yang sah daripada kita masuk tu, okey, tidak jadi masalah. Dia melalui skema, dia ada tanda-tanda kita tahan Masuk pergi pusat begitu sah uh, kuarantin. Tapi yang di Sabah ni banyak kan, laluan-laluan tikus nah, itulah yang kita risau okay? benda ni dia tidak akan boleh kita settle dengan dengan kementerian kesihatan benda ni kita boleh settle dengan diri kita sendiri itu sebabnya selalu kita punya KPI tahu kita kena jaga diri kita jaga diri kita kita jaga kita punya keluarga kita jaga kita punya masyarakat kita jaga kita punya negara, siapa jaga? Siapa jaga? Saya jaga kan? Ya nah, kita sama-sama jaga Oke okay. Hari-hari kuarantin di rumah atau di pusat Kuarantin lagi okay, Untuk penduduk di sini kan uh, Kita seperti yang saya itu tadi Kuarantin okay, ini ada banyak jenis okay? Satu kuarantin wajib di pusat mana-mana orang yang daripada luar negara luar daripada Malaysia kita akan kurantin di kurantin dikurantin uh, pusat okay. itu tidak tetapi mana-mana yang datang daripada Semenanjung ataupun daripada uh, Sarawak ataupun daripada mana-mana daerah yang ada tanda-tanda, ada tanda-tanda Covid, dia ada tanda-tanda Covid, ok apa perlu kita buat? kita buat penilaian risiko Korea ada satu borang kita akan isi Penilaian risiko Dan jika ianya ada tanda-tanda Seperti Covid Kita ambil sampel dan kita kuarantin di rumah Nah, Ini untuk Kes-kes di dalam Dalam negeri Ataupun dalam negara Kalau negara kita tidak akan kuarantin di pusat okay? Kita akan kuarantin Di rumah okay? Memang ada Memang ada kita Ada yang terkini minggu lalu mendarat kita antar satu, tapi kita sudah lepaskan. Okay? dia kalau quarantine, ni, kita akan quarantine dia dan akan ambil sampel sebanyak 3 kali. Jika negatif, kita akan lepaskan. Sama juga kita akan bagi dia dokumen perundangan untuk quarantine dia dan kita akan bagi juga dokumen perundangan untuk lepaskan. Okay? Jadi buat masa sekarang ni di, di muka ni macam tidak ada ni. Muka masa eh, sudah habis sudah habis dilepaskan okay? tapi masa fikir pilih kan orang, orang moh ni banyak daripada luar negara ada daripada isteri lopo ada daripada taiwan ada daripada perancis mana kan rupanya orang moh ni kan banyak bukan jadi luar negara okay? tapi pada masa itu kuarantin diwajibkan di rumah dia berpasar-pasar bila sudah keadaan covid menurun, masa tu kita kita kuarantin di rumah sudah, boleh sudah ok sekarang ni kalau kita tengok luar negara bukan apa dulu kita benarkan untuk sebelum 1 Ogos kita benarkan untuk kuarantin di rumah tapi kalau keluar, ahli keluarga dengan dia sendiri kan tinggal kuarantin contoh dia macam klaster sibogangga kamu dah tahu kan klaster sibogangga di Kedah dia terlebih dia kita kuarantin dia di rumah tapi dia tinggal kuarantin di rumah jadi buka dia punya restoran orang makan di restoran dia semua kena jangkit lepas itu orang makan, kasih separa atau balai jadilah sampai ke Pulau Penang pergi Perlis ke di Pulau Penang di situ kita nampak kan betapa pentingnya orang kena quarantine ha. dulu masa kita quarantine semua orang bisa apa ini quarantine, apa ini apa ini kami sendiri pun hantar orang quarantine kenapa hamun. Tanah macam Sedangkan benda ni penting, sangat penting. sekarang ni penduduk Malaysia fahamlah bila berlaku kluster si buah Itu nampak jelas. Bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya. Sampai 45 kes. pasal satu orang saja. Satu orang punya pasal, tidak ikut itu, tidak mematuhi kuarantin, akibatnya 40 lebih kes pada Cuba kita bayangkan Okay. Satu lagi, COVID ni ini untuk meninggal ini sangat cepat Lebih lagi kalau yang umur dia budak-budak dengan orang tua okay. Jadi kita tidak mau ada kerana kita punya perangai yang degil Orang lain kena okay. Memang ada Cuma uh, apa ini? kita kena tengok ada Kalau dia dari luar negara sekarang kita tidak akan quarantine di rumah Kita akan quarantine dia di pusat quarantine Okay Uh, beralih kepada ceramah yang kedua dan juga yang terakhir pada pagi ini untuk itu kita persilakan Encik uh, Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau pada pagi ini dipesilakan. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, masing-masing uh, sudah kibarkan kan jari di rumah-rumah? Belum. Belum? Belum. Belum. Belum. Belum. Belum? Tidak perintah? Ah oke okay, oke okay. tidak Sebenarnya program kita pada hari ini aa, Mungkin ada sedikit aa, penyerahan pada hari ini Jadi bolehlah selepas ini Kibarkanlah untuk Jawa Pemilang Dan juga aa, kita kibarkan juga bendera negeri kita, negeri Sabah Kibarkanlah Jawa Pemilang Kibarkanlah Jawa Pemilang Kamu, tuan-tuan, tuan-tuan, tahu -tuan, tak? -tuan, uh, Jawa Pemilang ni Dia bukan setiap, -setiap dikibarkan tau Ah, ha, dia hanya dikibarkan sempena bulan Kebangsaan saja. Ah, lain daripada bulan tidak boleh. Sebab dia ada akta liar. Ha, hanya untuk kegunaan rasmi macam pejabat-pejabat kerajaan, ha, swasta untuk kegunaan rasmi saja boleh dikibarkan di premis seseorang. Di kereta pun tidak boleh tu. Tapi hanya bulan Kebangsaan saja kalau orang, orang boleh dikibarkan calon pemilang untuk kita tafsirkan kita punya kecintaan kita kepada negara jadi kita sama-samalah ya sama-samakanlah kita kibarkan ini calon pemilang dan juga kita punya bendera itu bendera negeri Sabah. sehaya untuk ini saja bulan ini ah, so um, kita juga ingin sentuh mengenai penghayatan rupu negara siapa tahu pada tahun 2020 inilah sudah uh, apa, 50 tahun ini umur umur negara Tidak ada masalah untuk kita bersama-sama juga merayakan kita punya hari kebangsaan kita Yaitu hari Malaysia pada 31 Ogos ini uh, Hari kemerdekaan hari Malaysia 16 September nanti ya Jadi saya harap semua uh, bolehlah mengibarkan kita punya Jawa Penyelam di mana-mana uh, di kereta uh, kita kibarkan uh, bulan ini. Wakil daripada kampung di Narodopalak. Narodopal. Terima Tanggal sepuluh